Dan ya. nah. jadi kita mulai dari basicnya ini hey. Nah tentang verb deh verb ini apa artinya kata kerja eh. Nah atau kan dulu kalau SMP kan pernah belajar kan verb-ing Waktu kan, pronounnya Nah, kita baca gantian dari nomor 1 ya eh. Dari pari dulu coba Cari Almost everyone fails Blah-blah-blah, the driver starts on the first try Nah, ini Jadi, pilihannya Pas ke loh, ya Tapi, mana yang paling Benar, ya Passing, make bab make bob tu tapi pakai present perfect ya. Nah ini kakak terangkan dulu teori-teorinya. Nah, kalau passing ini dia bab ya? Ink ini jargon, ya? Kata kerja yang dibendakan. Have past nih, but three dia mana? Perfect tense. Nah, perfect tense. Nah, to pass nih, to participle, in passing. Nah, ini bedanya dengan yang a tadi. Ini sebenarnya sama-sama jernih, ya. Ya. Nah ini, jadi kalau keyword-nya ini fails nih, fails-nya diikuti sama to pass, ya. nah ini namanya to participle. Ya. Nah ini, jadi kita harus tahu mana yang diikuti sama Bob Ing sebagai jaharan, mana yang diikuti sama Ininya, to participle ya okay. C. tapi kamu nomor 1 nih. Oke, okay, kita lanjut, Beh. Kalau ada bingung langsung nanya. Gantian coba. Ini Rafi baca nomor dua Tebak, Beh. Kalau mau, nak tebak laju. When the silkworm get tricked to lay its eggs, it dies. Hmm. Nah, kita Maling enggak tahu maknanya dulu. Silkworm ini kan ulat sutra maksudnya nih gets through to like its act it dies ketika ulat sutra uh, bertelok eh to like its act eh, nah dia akan mati nah ini jadi sebenarnya if close ini, ini, if close atau conditional sentence tipe satu ini ya. nah, pengandaian istilahnya tuh ya. Nah ini pengandaian Pengandaian atau ya lah ini Gak pucen ya setting ini Keep search update Screen nah nah pengandaian atau conditional sentence eh? nah, ya apa galak main tuh eh? mana zoom kalian tuh itu tiba-tiba waeh nah pengandaian ya eh? Jadi, ini kalau kalimat sebelum komanya ini, ini dia verb 1, present, pre, present tense, ini mestinya bukan die, tapi dia ditambahi sama it will, kan akan mati dia kan, jika ini kan, get through to late it's, eh? nah. Ini pengandaian tipe 1. Nah, sebenarnya kakek ada pengandaian peng... tipe 2 dan 3. Eh. tipe 2 nih. Market past tense, tipe ketiga itu market perfect, eh. pas perfect. Kakek kita pelajari di SMA. Kalau past tense tuh, ini sebenarnya hal yang mustahil. Mustahil terjadi, ya. Nah. Jadi contohnya ini If I were president, hmm. apa loh itu? Coba note it belon. ini. If I were presiden, misalnya. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita ini bukan presiden. Ya. I would. Nah misalnya tuh ya. I would go to USA. Nah contohnya itu. Ya. Jadi ini suatu hal yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Nah sementara kalau pas perfect ini sudah pernah terjadi, ya. Pernah terjadi contoh, misalnya, if misalnya Soekarno did declare our independence. We will, we will have. We will have eh, join word word three misalnya. Nah misalnya ini ya. Yeah. Nah ini jadi bedanya conditional sentence. Kalau ini verb one ini. Dia kalau tipe satu kasus kita ini merupakan suatu sebenarnya rutinitas ya rutinitas atau teori ya nah, itu contoh-contohnya ya jadi bedanya kalimat pengandaian satu dua tiga nah cek ini kalau belajar tuval tuh kita biarlah dikit-dikit tapi kita pahamnya grammarnya ya memang jadi kita analisisnya bukan sekadar nebak jawaban tahu teorinya, ya, yeah? oke, okay. aja deh nomor tiga dulu, deh kalau ada bingung langsung tanya, ya, enggak jelas sih, nomor tiga Fahri baca lagi coba, apa ini suaranya, Rafi kedengeran enggak, suara gak? Kedengeran nggak? Nah jawab rapi sih malah, wajah. Nomor tiga aja spesies If endangered species blah blah blah safe. Rainforest must be protect. Nah jadi ini spesies yang terancam punah maksudnya. Okay? Titik, titik selamat safe. Rainforest must be protect. Jadi uh, hutan hujan harus dilindungi maksudnya tuh. Nah itu. Kira-kira, Cakwano, sih, kalimatnya yang bagus. Hubungan antara hutan hujan yang nak dilindungi sama hewan-hewan yang hampir punah. Jadi kan, kita sebenarnya disuruh bikin kalimat jika hewan-hewan yang hewan-hewan langka and endangered ya ingin diselamatkan. nah If endangered species. can be safe eh? and forest must be protected if if in danger nah, must be akan diselamatkan will be safe eh? if close to garden Mas ini artinya harus eh? harus dilindungi eh? Nah, tapi kalau akan diselamatkan, if hewan yang punah, yang langka akan diselamatkan, hutan hujan harus dilindungi. Itu kalimatnya agak agak kurang enak sebenarnya. Nah, kalau are to be safe, if endangered species are to be safe, jika hewan langka, diselamatkan, nah, rainforest must be protected, nah itu cuman kalimat berita pak ya, jadi sebenarnya masih mending will be, ya, ini save nih sebagai passive voice, ya? kalimat pasif, nah ini grammarnya, ya, nah, must be keharusan obligation, nih ya? kalau kalian ketemu functional teks saya ini, oke okay, nomor empat ya bang, hari, the average spoken sentence in conversational English take 2 two, two second. Nah ini jadi maksudnya nih kalimat yang uh, kalimat percakapan nih bahasa Inggris rata-rata. Satu -satu membutuhkan waktu dua setengah detik untuk diselesaikan, maksudnya tuh. Jadi, apa untuk diselesaikan tuh bahasa Inggrisnya, maksudnya tuh. Kalau for to complete untuk selesai, for to complete untuk for, nah to complete nih, to participate. Kalau completing sebagai gerund. Complete tuh dia sebenarnya verb eh kata kerja kan. Nah. Jadi dia kalau spoken sentence teks teksnya diikuti to eh to complete nah itu teks twenty seconds to complete membutuhkan teksnya itu setengah detik untuk selesai ya. nah ini two participle nya sama ini Oke, okay, selanjutnya nomor lima, yakibeh jemoba nomor lima, kak. Ya, yeah. only mm -hmm. only twenty years ago, most most dokter agreed blah blah blah with their terminally terminally patient pasien a trend that has reverse itself in modern medical practice Ini jadi maksud hmm. kalimat ini, ini kan 20 tahun yang lalu sebagian besar dokter setuju titik-titik tentang truthful ini kan maksudnya eh, suatu kebenaran ya. kebenaran terhadap eh, dengan pasien-pasien mereka yang secara apa yang sekarat, maksudnya tuh terminal ill, tuh ya. Terminal ill ini sekarat, maksudnya tuh a trend that has reversed, suatu trend yang cenderung bertolak belakang dengan praktek kedokteran modern saat ini. Jadi, kalau zaman dulu, tuh dokter-dokter tuh jujur, uji. Kalimat ini 20 tahun yang lalu, sebagian besar. Oke, eh, great, great. Nah, tapi di sini, agree Nih, setuju maksudnya setuju. Titik-titik terhadap kebenaran. Nah, tapi di sini kan pilihannya. ki okay, dia negatif kalau not not kalau. Tapi nah, yang mana, Zaki nak pilih great? Down to be. Nah, ini kan agree nih sebenarnya keyword-nya sudah beptu dia. Berarti masa lampau kan. Karena dia 20 tahun yang lalu, ya kan? Itu keterangan waktu 20 years ago-nya. Nah, truthful nih dia maksudnya jadi dari kalimat ini kita nak ngomong bahwa 20 tahun yang lalu sebagian besar dokter itu setuju untuk tidak mengatakan kebenaran terhadap status sekarat pasiennya tapi kalau sekarang justru sebaliknya pada modern harus langsung jujur terhadap kondisi sekarat dari pasien Nah itu maksud kalimat nomor 5 ini nah tapi kita nak milih uh, yang mana ya yeah? sebagai itu. kalau don to be ini ini any one justru ya salah uh, Nah, kalau agreed not to be, setuju, tidak untuk. Nah, truthful ini. Apakah be, to be, boleh diikuti sama truthful? Truthful ini, dia ber, berperan sebagai adjektif. Kata si, kata sifat. Nah, jadi teorinya macam mana? Kalau subject itu ditambah sama to be, ini boleh diikuti sama adjektif. Adjektif ini nama lain dari kata sifat. ada. Nah Jadi itulah, kalau soal ini truthful, agreed not to be, boleh. Kalau agreed, we should be. Being truthful. nah so ini sudah modal. Ya. Modal itu kan kata kerja bantu. Kalau been, ini justru verb 3. Nah, itu tidak sinkron. Modal dia harus diikuti sama verb one. nah ini teorinya. Nah kalau not to bin salah juga to ini biasanya setelah to, itu biasanya pasti verb one sementara bin ini verb 3 nah kurang lebih kayak itu, dah. kalau kalian saat tes tuple, yang kakak analisis tadi, tapi analisis yang kakak ucapkan ini, itu harus selesai satu menit saat kalian tesnya tunian ya yeah. nah ini limo soal pertama nih kayak ada pertanyaan nggak aku mungkin pendapat yang berbeda kita diskusi kebaik nah, pembahasan nih. Kamil nih besok ujian lagi nggak masih Mil? Oh atau... Habis oh, ya? Oh, Iya. Ya. Tinggal tadi itulah memang ujian ya, terakhir ya. SMA 3 uh, SMA 1 kate pengumuman nih ya. nilai-nilai yang lalu ujian enggak? Ya. Belum ada ya? Jaki ini? Raffi Enggak ya. ya. Hmm. kalau anu misalnya pengumuman nih onak. Oh, Tuh buka lagi ya. Kita ini be 10 soal soal belah malam ini. Lanjut dulu ya. Biar kamu tidak lupa nih. An. Oleh Glamonebur. Oke, kita nomor 6 dulu ke Kamil coba. Baca Emil sama tebak kalau bisa coba. William Tory Harris was one of the first Educators interested in establishing a logical progression of topics in the school curriculum. Oke, okay, alasannya apa tuh, Mil? Yang bermilih in establishing. Benar, jawabannya A. Ah, yeah. Apo memang sering dengar dari Twitter apa nih tidak apa apa sering mereka interested, diikuti semua. Sering link, YouTube kan. Malu, kak. Yo kalau ini sebenarnya jadi pengecualian ya, jadi interested ini kan tertarik. Jadi kalau interested tuh dia interested in blank blank blank ya, dia harus Setelahnya itu dalam bentuk jargon ya. Jaron ini ialah verb inger deh, establishing ini, ya. Nah, kalau to establish ini biasanya bukan interest ya. sebelumnya, biasanya modal kayak like, eh, ya. kata kerja bantunya like to establish, want to establish, ya. atau keyword-keywordnya ngapopo kalau tidak makan for atau establishing lain ini tidak ngetik ininya ya eh, kata depan itu butuh kata depan in tadi ya eh. lanjut nomor tujuh fatia coba hm, keluar lagi ya. rapi be bejoah rapi nomor tujuh ya iya tujuh American indian tribes use sign language bla bla bla with tribes that spoke a different language or dialect okay, tribes. tribes ini artinya etnis etnis atau suku bangsa sign language sign ini maksudnya use Sign language ini, sign itu sebenarnya bahasa isyarat ya. Nah. Just sign language, banyak banyak with tribes that spoke a different language or dialect. dialect ini, logat maksudnya itu. Jadi, orang-orang Indian di Amerika Utara maksudnya ini menggunakan bahasa isyarat ya titik-titik dengan suku-suku yang berbicara menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda dengan mereka. Nah, used, used to diikuti sama to. Used, to sign language, to communicate. Nah, gitu ya. Jadi ini, used, blank, blank, blank, biasanya uh, kayak sign language to noun, kata kata bendanya ya ini rumusnya, benda nah besut used itu diikuti to plus verb 1 nih, ini teorinya verb 1 itu dia present tense eh. nah, jadi itu teorinya setelah kita beli itu communicate jadi used sign language for communicating kan? Eh. For nih biasanya 4 komio ini diikuti sama verb ing Nah ini salah ya Maksudnya verb ing Ini juga verb ing Communicated malahan verb, verb. Kalau ed ed itu kan Verb 1 plus ed itu berarti dia sama dengan verb 2 untuk masa lampau Oke? Nah itu kesalahannya Yang ede ya. Oke kita lanjut deh Nomor 8 ya Hatiya belum stabil lah eh? ya. sinyalnya Ini Mbak, coba Zaki lagi. Zaki, nomor 8 lagi. Art tends to be more after the death of the artist, but more literally works than to decrease in value when the writer dies. Oke okay, kira okay, okay. Yang Zaki tangkap, sepengetahuan Zaki Mbak. Kosa kata, aku dari grammarnya yang nomor delapan ini. Apa lah art ini kan seni. Tends to be cenderung cenderung titik-titik. Uh, more after the death of the artist. Lebih lebih apa setelah kematian si senimannya. Seni yang maksudnya seniman ini adalah uang yang menghasilkan si. Art tadi, ya? Okay? Nah itu art ini kan artinya jadi seni tadi. Artis apa? Artis seniman tadi kan. Nah more more ini artinya lebih, lebih apa lah kira-kira? Kalau karena cak lagu kan penyanyinya mati, waktu biasanya setelah dia heboh di gosip itu kan milo nyanyi lagu itu galau kan canggilan friendly kemarin oh. nah, But most literary works tend to decrease value when the writer dies. Nah tetap, jadi maksudnya ini kalau seni dia dia ini apa itu kan dalam titik, titik ini belum tahu itu. Tapi kalau bat ini kan artinya kan tetapi tetapi itu berarti Antonimnya istilahnya ada lawan katanya, kontradiktif istilahnya itu, kebalikan. Jadi kita nih sebenarnya titik-titik itu kita harus bisa tahu lawan kata dari yang ada di kalimat anak kalimat ini yang dia ngomong ke apa literary, literary itu apa arti liter, Literari ini artinya sastra maksudnya itu, ya. sastra atau karya tulis. Ya. Nah, the writer tuh soalnya apa? The writer tuh artinya penulis kan. Ya. Nah, tetapi kalau sastra atau karya tulis, words tend to decrease cenderung uh, berkurang ya. In value itu, decrease tuh kepopulerannya. Nah. Ketika penulisnya mati. Jadi kalau lawan kata decrease apa? Decrease ini kan artinya? Berku. Berkurangan. Lawan kata berkurang nah, Bertambah. Bertambah. Bertambah. Ya. Increase sebenarnya. Decrease, increase. Tapi... Nah, di sini ada AT. Cuman ada price. Price tuh harga. Ini sebagai noun. Yeah. Worthy. Sama words. Atau value. Value ini nilai. Nilai ini dia sebagai noun juga. Karena dia kalau bernilai itu dia bisa jadi adjective kalau valuable. Nah, itu kalau dia bernilai. Oke. Yeah. Dia jadi pilihannya antara word atau word. Nah itu. Eh word atau word nih. Nah dia yang ini teorinya ya. Eh. Jadi The subject art, nah, tend to be by word, eh. Kalau worthy itu, dia maksudnya more to express, eh. indefinite. Cak kamu belajar misalnya ada good, better, and Sama best, ya. Verb one, terus tuh ada Degree of comparison. Degree of comparison, comparative eh. Terus ada superlatif. Pernah kan belajar istilah dulu? Ini yang irregular yang harus kalian ngapal. Terus ada juga misalnya bad, ada juga worse, ada worst kalau buruk. Nah, itu ya, okay. nah ini contohnya dengan si worth tadi, words itu, Worth waktu apa, degree compare yang lebih, lebih berharga dari worth maksudnya nah, terus dia lagi ada many more kan sama most, nah itu ya, eh, kalau kalian ingat-ingat lagi. Ini teorinya, jadi jadi kita pilih yang nomor delapan ini, dia cenderung. ada pencetan eh, berikutnya. Okay. Jadi kita pilih, word ya? Ini kaki ketemu flashnya mana? Jadi, sleep Itu aja deh, gantian siapa nih? Pasti, pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, Ini Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, 3 Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. a Ya, jadi gimana? Apa Kamil Pak Kamil? ya. Ini jadinya. Iya Kak. Nomor 9, Pak Jaya. Oh, Let bear of spring. net nest near their original nesting area. kira-kira apalah kalimat yang Kamil tangkap? dari nomor 9. Eagle, Itu Eagles Build. ini kan ya, apa jawabannya? Tebakan kami. 12. Yang A. Ah. Iya. Alasannya apa, Mel? Enggak tahu kedengeran enggak benar beh, enggak tahu juga sih. Nah, ini ya. Kita let nih kan maksudnya membiarkan kan? Ini kalau kita analisis, ya. Secara secara maknanya kan adult eagles, elang-elang yang dewasa nah, membiarkan offspring nih. Arti offspring tuh anak eh Anak-anaknya let their out. Their offspring nest, ini sangkar Sangkar-sangkar eh. di dekat their original nesting area di dekat daerah-daerah yang menjadi sangkar asli mereka. Kalau misalnya kita lupa ini teorinya kita ingat ada dak cak lagu apa nih? Contohnya yang terkenal pakai let-let nih, Let it go, let it, let it go itu nah. Ya kan? Contoh kalau kalian mentok eh, nah ini kan ada lagu kan? Let it go, ya. Let ini kan langsung buat puan, dia memang betul uji kamil tadi let ini sebagai modal, kata kerja bantu itnya sebagai objek go itu langsung sebagai bug one ya. jadi bener kita pilih build by gak usah pakai to atau ing ya. tapal hafal LED ya, let sebagai modal langsung bug one ya. ke terakhir nomor 10 paribet uh, juga Uh, a barometer is a device with a sealed metal chamber designed to reading the change in the pressure of air in the atmosphere. Oke okay, makna yang di hari tangkap apa lagi kira-kira ada di kalimat ini? Barometer kan adalah alat, is a device eh device-nya alat with a sealed metal. Seal ini maksudnya terbungkus logam yang terbungkus a metal chamber jadi ruangan maksudnya nih ruangan uh, a metal chamber design maksudnya ruangan ruangan uh, logam eh, logam yang terbungkus nah, di ruangan desain yang rancang untuk membaca nah the changes Perubahan in the pressure of air in the atmosphere. Perubahan tekanan udara di atmosfer maksudnya kan, kalau air nih benar ya, eh? of itu harus sebagai singular, eh? tunggal, eh? tidak bisa uncountable. Sebenarnya air ini kan, tidak bisa dihitung ya. Eh? Nah kalau silk, oke okay, terbungkus nih oleh diotter jadi sebagai pasif. Pasifnya memang harus ada ide itu verb to. Nah, jadi dia, maksudnya reading ini, salah ya. Nah, maksudnya to read. Kalau to, teorinya apa? To, diikuti sama langsung, buat one. Nggak boleh ada ing ya. Nah, itu. Book ing Oke. Ya, jadilah ya. Sepuluh soal ini. Ada yang tanya nggak, ini Nggak, Ngerti nggak lah, ya? Dikit-dikit, baik itu Ya inggris nih kaget kalau sempat dua kali seminggu eh kalian standby kakak sesuai ke dengan ini nih. waktu kakak eh kaget tinggal ini beh kalau ada tugas baru apa nih kalian masuk sekolah semester 2 kapan belum ada Wah, januari kage. januari januari Iya, tahun depan, Bagi depan lah. Bagi rapat tanggal berapa? Udah tahu kok, belum, belum dikasih tau. Lah, seminggu sekali atau dua kali ngisi-ngisi lebar biar gak bosan lah, tidak eh. apa-apa lah kita, naseh. Kayak sekali-sekali ke offline nya kalau sempatnya. Kayak standby deh di WA, eh. Sekali atau dua kali lah. Eh. Selamat liburan, ya. Eh.